Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 74, 75, 76, dan 78 pada tema 3 kelas 5 makanan sehat Baik yang pertama kita akan membahas di halaman 74 Tentukan kata-kata kunci yang terdapat dalam iklan di atas Yang pertama adalah langkah 3M Plus yang kedua, demam berdarah. Yang ketiga, nyamuk. Masih di halaman 74, buatlah sebuah iklan elektronik seperti contoh di atas dengan tema upaya menjaga kesehatan. Lakukan secara berkelompok, tentukan kata-kata kunci dari iklan tersebut, tampilkan di depan kelas dan mintalah teman-teman untuk secara interaktif menentukan kata kunci dari iklan yang kamu buat. Berikutnya kita akan jawab di halaman 75. Lengkapi peta pikiran di bawah ini mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Penyebab gangguan sistem pencernaan, Makan tidak teratur menunda makan ketika makan menjadi terlalu kenyang. Baik kita isi, Makanan mengandung kuman, Mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman dan bibit penyakit. Makanan, Mengandung gula, terlalu banyak makan, makanan yang mengandung gula, kurang serat dan vitamin C, kurangnya mengkonsumsi makanan berserat, buah dan sayuran, dan yang mengandung vitamin C. Menunda BAB, kebiasaan buruk sering menunda buang air besar. Berikutnya kita akan jawab di halaman 76 Ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas Ketika sudah membahas mengenai beberapa gangguan Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut Ulas mengenai definisi, gejala, cara pencegahan, dan penyembuhannya Mah Mah merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung Mah disebabkan oleh luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala mah berupa nyeri perut bagian atas mual dan muntah. Cara mengatasi penyakit mah adalah dengan antibiotik dan antasida. Berikutnya, kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteria Vibrio cholerae. Penyebab infeksi kolera adalah bakteri bernama Vibrio cholerae. Gejala penyakit kolera bisa muncul secara tiba-tiba, yaitu mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. Cara mengatasi penyakit ini adalah dengan pemberian oralit. Untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus Berikutnya diare Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus Diare disebabkan oleh infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala diare meliputi perkembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasi penyakit diare adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Biasanya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Berikutnya kita akan bahas di halaman 78. Ayo renungkan, adakah hal-hal yang belum bisa kamu selesaikan hari ini? Apakah yang menyebabkan kamu belum selesai? Apakah karena materinya terlalu sulit, waktu yang diberikan terlalu sedikit? Atau kamu kurang bisa mengatur waktu dan terganggu dengan hal-hal lain? Apa yang akan kamu lakukan supaya lain kali kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu? Saya belum mampu memperagakan tari kancat papatai. Hal ini disebabkan untuk dapat memperagakan tarian tersebut dengan baik, membutuhkan waktu latihan yang cukup lama. Saya akan berusaha keras untuk menguasai tarian tersebut. Berikutnya, kegiatan bersama orang tua di halaman 78. Bersama dengan orang tuamu, bacalah kembali informasi yang kamu temukan tentang penyebab gangguan pada sistem pencernaan dan jenis-jenis gangguannya Mintalah orang tuamu untuk memberikan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang kamu miliki Jawablah pertanyaan tersebut dengan lengkap dan jelas 5 pertanyaan yang berkaitan dengan informasi penyebab gangguan pada sistem pencernaan dan jenis-jenis gangguannya yaitu Pertanyaan pertama: sebutkan dua gangguan sistem pencernaan yang kamu ketahui. Pertanyaan kedua: apa itu diare? Pertanyaan ketiga: bagaimana tanda-tanda diare? Pertanyaan keempat: bagaimana cara mencegah diare? Pertanyaan kelima: mengapa diare sangat berbahaya? Jawablah dari lima pertanyaan di atas, yaitu: Mah dan diare Yang kedua, diare adalah buang air besar secara terus menerus Yang ketiga, tanda-tanda diare yaitu buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung Keempat, cara mencegah diare dengan minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Yang kelima, diare sangat berbahaya karena tubuh dapat kekurangan cairan dan nutrisi. Baik itulah yang kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.